Uh, hari ini masih hari atau nuansa hari raya ya Saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf lahir dan batin cuy ya Dan tak lupa juga jangan lupa cuci tangan dan jaga SOP selalu ya cuy ya Oke sini saya akan mereaksi lagi sebuah video request yang cukup lama Ini lama banget cuy, saya kemarin se sempat buka-buka DM dari korang Masih banyak lagi ya DM korang yang belum saya buka satu persatu cuy karena saya nggak bisa membacanya satu hari full gitu cuy ya semuanya Masih banyak banget ada berapa puluh gitu ya Jadi saya harus buka uh, di saat waktu-waktu luang gitu ya Mau tidur saya buka dan baca-baca gitu Dan saya mendapatkan satu requestan Yang menurut saya cukup lama juga kita nggak mereaksi sebuah musik kita akan mereaksi musik hari ini, cuy. Ya, konten musik cuy. Yang mana di sini saya mendapatkan requestan yang cukup menarik, ya, karena ini adalah salah satu konten kreator cover. Mengapa saya mengatakan ini cukup menarik? Karena saya jarang banget e, mereaksi sebuah coveran, cuy. Coveran lagu gitu ya. Di sini saya diberi empat video, cuy. Dari saya buka dulu nama penyanyinya. Nama penyanyinya itu adalah Fanziruji. Fanziruji udah benar gak ini Fancy Ruji. nanti saya tampilan aja di sini cuy ya Fancy Ruji. di sini banyak banget ya kategori video yang dikasih teman kita ini dan ini bukan cuma satu saja yang request cuy ini banyak juga yang request cuma saya lupa dan saya nggak bisa tampilkan juga di sini cuy dan saya di sini memilih dia menyanyikan lagu dari Judika mengapa saya memilih lagu dari Judika cuy karena menurut saya di Indonesia Penyanyi yang karakter suaranya cukup tinggi itu adalah Judika Dan lagu ini cukup-cukup uh, tinggi ya menurut saya Saya pernah menyanyikan ini tuh uh, gak dapat kalau standar cuy Nah makanya saya penasaran banget bagaimana sih si Fancy Ruji ini bisa menyanyikan lagu yang cukup-cukup tinggi ini cuy Oke okay? Dan view-nya disini juga cukup tinggi cuy Sudah 200k lebih cuy 200 kali lebih ini Oke, tanpa berlama-lama lagi, jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap. Seperti biasa cuy, kalau kita mereaksi musik, saya menggunakan ini cuy. Supaya lebih detail gitu ya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Cinta karena cinta, Judika. Fancy Di sini saya nggak seutuhnya mereaksi saja cuy, saya akan review juga ya karena lagu ini cukup saya tahu jadi saya sedikit mereview <coughs> oh ini ya mukanya ya cakep cuy aku hanyalah manusia Awal Awal dia menyanyikannya ini udah Apa ya udah Cukup Apa ya Ada daya tarik gitu ya Ini dia bukan penyanyi biasa ini cuy Dia bukan penyanyi biasa Bisa merasakan sakit Dan bahagia uh uh uh, uh uh uh Itu, itu tadi rah uh, terus uh, udah udah ketahuan banget sih ini penyanyi yang cukup eh uh, mempuni ya agar kau juga dapat mengerti oh, kamu hatiku bergoatan masih rasa yang Ufuh, uh, uh, udah mulai merinding sih. Wow kan jangan ngambilnya santai banget ya padahal tinggi tinggi banget cuy kok dia bisa santai gitu fun see Improvisasinya sih. Oke, okay. here we go. Oh my shiit <laughs> Gila ini, ini asli bukan kaleng-kaleng ini cuy. Saya recommended banget ini cuy. Ini harus ada di ajang ini cuy. Apa sih? Ini dia harus mm, harus di ini nih DJ ini penyanyi bukan kaleng-kaleng ini. Improvisasinya kurang dengar. Digas. kau tanya oh. Man. Satu kali lagi. Buat tepuk tangan dulu sih. Aduh, gila. <laughs> Oke oh, cuy, aduh gila banget sih Ini bukan ke asli, bukan kaleng-kaleng Suaranya cuy Cinta karena cinta Coveran dari Fancy Ruji ya. Ru Aduh ini kok Gara-gara uh, Terlalu ini cuy Terpukau gitu, saya, sumpah <tuh> Saya bukan ini cuy Karena saya juga hobinya nyanyi cuy ya walaupun saya nggak terlalu jago nyanyi saya hobi nyanyi saya nyanyi uh, apa namanya ya bisa nyanyi tapi nggak jago nyanyi cuy dan saya suka banget warna suara dia dia bukan penyanyi biasa loh dia bukan penyanyi yang asal suaranya tinggi cuy ini <tuh> ini yang dia menggunakan suara tinggi ini tuh bukan tinggi alami tapi dia menggunakan teknik ini <tuh> gila sih ini ruji Gue liat dulu cuy ini lagu ada lagu-lagu lain yang dinyanyikan yang saya tahu saya cari yang saya tahu aja cuy ya yang saya cukup kenal lagu itu cuy contoh lagu-lagu dari Dato' Awik yang suaranya tinggi pokoknya yang bernada tinggi lah gila ini bukan sekedar tinggi saja cuy ini bukan sekedar tinggi saja cuy dia banyak teknik kurang tahu lagu Judika ini Kayak saya denger, itu bukan. Kayak bukan lagu Judika lagi, gitu ya? Kayak punya dia. Nah, itu baru namanya coveran. Itu setahu saya, itu setahu saya, cuy. Ya, teknik yang seperti itu, cuy. Kita bisa menyanyikan lagu orang lain, tapi bagaimana caranya lagu itu dinyanyikan dengan versi kita sendiri? Jangan meniru penyanyi aslinya. Kalau kita meniru penyanyi aslinya, nggak bakalan bisa karena penyanyi aslinya memang suaranya lebih sudah lebih bagus gitu ya dia menyanyikan itu lagu dia sendiri cuy Sumpah aduh ini ini recommended banget cuy orang harus dukung dia ini harus uh, ke ini cuy ke ajang pencarian apa sih yang namanya kayak kemarin yang ada usop gitu ya usop dengan siapa lagi yang juara juara satu itu dia harus ada di situ cuy ini dia bukan kaleng-kaleng cuy ini videonya udah banyak sih dia nyanyikan lagu cuy Ya walaupun kalau dilihat dari segi pengambilan apa namanya Pengambilan gambar membuat coverannya ini biasa aja Tapi yang saya nilai itu bukan dari situ cuy karena saya nilai dari segi vokalnya, cuy. Dan ini mm, gila si vokalnya nih, cuy. Bukan saya melebihkan, cuy ya. Bukan saya melebihkan. Melebih saya melebih, nggak melebih kenal dia. Saya baru pertama kali mereaksi <coughs> video dia. Karena saya pribadi ya menilai sebuah vokal atau menilai sebuah uh, penyanyi ya. Penyanyi itu dari saya pribadi, cuy ya. Menilai sebuah penyanyi itu bukan dari... Tampangnya cakep kah Atau gimana cuy Dia udah cakep dan seorang bagus juga Bukan cuman bagus aja cuy Dia banyak menggunakan teknik di lagu ini cuy Ini lagu ini kalau dinyanyikan Memang biasa aja Memang tinggi ya tinggi ya Itu yang spesial dari lagu ini karena tinggi Tinggi dan harmonis juga Tapi dia menyanyi ini Dengan teknik yang Apa ya Kayak penyanyi-penyanyi yang sudah Ternama gitu ya Mungkin saya udah berlebihan, cuy Tapi ya itulah pendapat saya pribadi, cuy Dan terima kasih banyak buat korang yang request ini. Dan korang bisa kasih saya referensi video lagi ya. Tentang coveran. Saya lebih tertarik dengan coveran-coveran, cuy Saya yang ingin mengangkat penyanyi-penyanyi baru lagi gitu ya. Saya ingin um, melihat penyanyi-penyanyi baru yang berkualitas yang ada di Malaysia. Apalagi menyanyikan lagu yang... Uh, yang saya kenal gitu ya, saya lagu-lagu yang saya tahu. Intinya seperti itu, cuy. Kalau kurang ada referensi video lain, korang bisa komentar di bawah atau kirimkan linknya di Instagram, cuy. Selain dari ini, cuy, tapi saya akan cari-cari juga lah lagu-lagu dari dia lagi, atau korang bisa kasih video dia yang lain lagi ya, menyanyikan lagu-lagu yang cukup tinggi. Dan saya penasaran, dia ini penyanyi Malaysia asalnya dari mana gitu ya. Korang juga bisa komentar di bawah biar saya lebih tahu. Si apa namanya Fanzi Ruzi ini cuy Dan mungkin itu aja cuy ya video dari saya Dan mungkin saatnya saya Bomi Tundur Diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya ini Thank You Next Thank You Next dan Thank You Next Bye